Bagaimana kamu mau mengalahkan orang lain, sedangkan jati diri kamu, kamu belum bisa mengalahkan diri kamu sendiri. Buktinya kamu masih baper, amarah, kamu terpancing, berarti kamu masih belum bisa mengalahkan dan mengendalikan diri kamu sendiri. Sedangkan seorang yang sudah menunggal kepada gustinya, menyatu dengan jati dirinya, dia tidak akan... Baper. Walaupun melihat orang lain seperti apapun Walaupun tidak sepaham Walaupun dia sombong Walaupun dia tak kabur Dia tidak akan um, Apa ya Maksudnya Cuek gitu loh. Itu urusannya Selama tidak merugikan dan mengganggu secara pribadi Apakah Ratu Bidadari Mengganggu kamu, merugikan kamu Tidak kan? Yang jajal yang ngetes Ratu Bidadari Bukan 1, 2, 3 orang Ribuan orang, videonya Ratu Bidadari itu Udah kemana-mana, udah tersebar kemana-mana Tapi bukan kesombongan, mereka saja yang baper Tidak bisa mengalahkan dirinya Gusti Kanjeng Bunda Ratu Kidul mengatakan Selama batin kamu tidak sombong Akan terjaga Tapi ketika batinku yang sombong maka aku akan dihancurkan walaupun an anak bayi yang baru, la baru lahir kamu tak kasih tahu ya saya wejangin kamu ya walaupun kamu tua tapi kamu tidak belum memahami uh, hakikat kamu empat hal, empat perkara yang harus kamu hindari yang pertama adalah diamnya orang yang ceria, bahaya itu yang kedua kecewanya orang yang setia dan yang ketiga adalah sumpah serapahnya orang yang terzolimi tar tak rokokan dulu dan yang keempat kamu tahu marahnya orang yang sabar hati-hati itu kamu njolimin saya. Kamu bacok saya. Kamu mukul saya. Kamu nyantet saya. Saya enggak marah. Yang marah yang di belakang saya. Itu iya serius. Kualat kamu nanti. Orang ngetes saya aja. Uh, dia enggak sakit bilangnya sakit. Dia sakit beneran. Karena saya ikhlas. Karena saya serius. Saya bukan main-main. Yang marah yang di belakang saya. Saya enggak akan marah walaupun kamu bacok leher saya. Walaupun kamu... Pukul saya tidak saya marah, yang marah yang di belakang